Harimau putih adalah subspesies harimau yang ditemukan di banyak wilayah di India. Harimau putih termasuk hewan yang sangat langka karena warna bulu mereka yang bergantung pada gen resesif yang diturunkan dari indukan. Harimau putih menjadi semakin langka di alam liar karena perburuan atau penangkapan untuk perdagangan hewan peliharaan yang eksotis. Saat ini harimau putih masih dapat ditemukan di beberapa kebun binatang dan suaka hewan di seluruh dunia. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya berkat permintaan keluarga korban harimau putih langka yang menerkam seorang penjaga kebun binatang hingga tewas di kandangnya di sebuah kebun binatang di jepang tidak dibunuh Sebelumnya, aparat setempat mengatakan seorang pawang kebun binatang ditemukan dengan leher berlumuran darah di dalam sebuah kandang harimau itu di kebun binatang Hirakawa di kota Kagoshima. Penjaga tersebut dibawa ke rumah sakit namun dinyatakan meninggal akibat luka-luka yang dideritanya. Harimau jantan itu kemudian dibius dengan obat penenang sebelum petugas penyelamat dan polisi tiba di lokasi kejadian. Biasanya, hewan di kebun binatang yang menyerang dan menyebabkan orang meninggal dunia akan dibunuh. Namun harimau ini akan dibiarkan tetap hidup sesuai dengan permintaan dari keluarga korban. Perlu diketahui bahwa harimau putih bukanlah subspesies harimau yang terpisah. Hanya ada satu spesies harimau dan hanya dua subspesies yang diakui saat ini, yakni panthera tigris tigris dan panthera tigris sondaica. Faktanya mantel putih ini tidak memberi harimau kamuflase apapun sehingga sangat mengurangi peluang mereka untuk bertahan hidup. Habitat asli harimau putih, yaitu di hutan liar yang berada di wilayah India dan sekitarnya. Harimau putih telah mengalami penurunan yang signifikan dalam 100 tahun terakhir. Harimau putih merupakan keturunan dari harimau bengal, sehingga biasa disebut dengan harimau bengal putih. Harimau putih bukanlah albino, karena pigmennya masih mampu memberikan warna lain pada bulunya. Wilayah kekuasaan harimau putih mencapai 75 mil persegi. Wilayah kekuasaannya tersebut ditandai dengan urin dan juga tanda cakar di pohon. Tidak ada yang saling mengganggu daerah kekuasaan, namun ketika musim kawin, daerah kekuasaan ini akan saling tumpang tindih dengan harimau-harimau lainnya saat mencari harimau betina. Harimau putih termasuk ke dalam order karnivora, sehingga secara otomatis makanannya berupa daging. Harimau putih adalah predator tertinggi di hutan liar, tidak ada yang memburu harimau putih kecuali manusia. Termasuk ke dalam hewan soliter, membuat harimau putih sangat efektif dalam memburu mangsanya. Walaupun bukan makhluk nokturnal, tetapi harimau putih lebih sering berburu di malam hari. Karena pada malam hari, membuat harimau putih terlihat samar oleh mangsanya. Harimau putih memulai kehidupan soliter di hutan liar sejak menginjak usia 18 bulan. Dan rata-rata usia harimau putih di hutan liar yaitu 12 tahun. Sedangkan jika berada di penangkaran, usianya mencapai lebih dari 20 tahun. Harimau putih termasuk spesies hewan yang terancam punah. Diperkirakan hanya ada sekitar 80.000 ekor harimau dari berbagai subspesies yang masih dapat ditemukan di hutan-hutan dan juga rawa-rawa. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.